Teruntuk diriku sendiri Terima kasih telah menjadi tangguh Walau terkadang masalah membuatmu rapuh Apapun persoalannya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 Tuntunlah harapan dengan segala doa. Kamu istimewa berhak untuk bahagia. Teruntuk diri kesediri.